Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Homsias tiastu sampurasun Selamat malam ketemu lagi bersama Nyai Tarot MNH Official Malam ini Nyai tidak sendirinya ditemani sama Ki Kumbang ya, Ki Kumbang ini adalah tim baru dari Nyai Tarot MNH Official Dan malam ini Nyai ada di bunker di zaman Belanda ya dan kita pun tidak sendiri ya Kiah kita yeah. ditemani oleh narasumber kita panggil saja narasumbernya ya Pia. Nah silakan narasumber Pak. Assalamualaikum. Ini dengan Bapak siapa? Farid. Agak. Oke Pak. Seni Pak. Oke. Saya ditemani dengan. Nara ya ada Bapak Farid sama Bapak siapa ya. Pak Ian ya Pak Ian di sini dulu kisah ada kisah apa aja nih di Bangker ini apakah sering ada penampakan ada apa gitu dari warga-warga di sekeliling apakah Bapak pernah merasakan sesuatu hal yang ganjil atau kayak gimana di luar nalat banyak sih di sini banyak ada yang ganggu gitulah sini ada lah, makhluk gitu-gitulah yang banyaknya nge ngeganggu lah oh, iya. istilahnya gitu pak hmm, Banyak ya pak ya Iya banyak yang. lah makhluk itu banyak yang suka jahil gitu oh, sama orang-orang iya. dari, dari sini ya, gitu ya, ya. Terus ada, gimana lagi ada ya, yang gitu lah macam makhluk gaib gimana-gimana lah ya, bagus ya, gitu lah ya. Oke, okay. pernah merasakan hal apa nih di saat berjalan kemari gitu, ada ada sesuatu hal yang agak sedikit menakutkan atau tidak nih buat Bapak asli orang sini? Oh iya, kebetulan kalau saya sih yang biasa sering sini lewat, jadi saya merasa, uh, jadi ada gangguan-gangguan itu dianggap biasa. Oh, biasa? Iya, karena... Saya kira paling juga uh, hewan-hewan di sini kan banyak hewan-hewan liar ya. Mm -mm. Saya, jadi saya nggak terlalu mikirin, meskipun mm -mm. ya sedikit agak merinding-merinding, mm -mm. tapi karena udah biasa ya gimana lagi kan lewat tiap hari ke sini. Gitu. Oh gitu. Oke pak, di sini mungkin banyak sekali ya. Di sini banyak pepohonan ini jaman kuat banget ya. Energi di sini ya ki. Kembang ya? ya, energinya kuat banget kuat ya, banget yang ya, ya. banyak banget. Uh, ada sedikit benturan ya. sama kita juga ya. ya. Oke, mungkin Pak, di sini uh, kita akan numpang ini <coughs> ya, numpang ekspor tempat ini. Pengen tahu nih, ada mistis apa, ada kisah apa di tempat ini, jadi kita mediumisasinya pakai tarot, Pak, gitu. Kita bukan mau cari penampakannya, tapi niat kita di sini ingin menguak mitosnya, gitu, Pak. Boleh aja. Boleh-boleh aja. Uh, kang, Kang, boleh nggak? Ya, boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Oke. Okay. Uh, kita numpang izin ya, numpang espos di tempat ini. Oke, okay, Permirsa dan Nyai pun akan ekspos di tempat ini sama... Uh, Narasumber ya, untuk menunjuk-menunjukkan titik-titik nih tempat-tempat yang benar-benar yang kata bapak yang agak sedikit seram ya Dan Nyai pun akan membawa ki apa ki kumbang, ki kumbang untuk mendeteksi tempat ya. ini uh, Pak, kalau ke atas ke arahnya ke belah mana pak, biar kita langsung mediumisasi pakai ya. okay, media tarot Oh, ya, Oke okay. yuk. yuk. Sepertinya tempat ini ya agak sedikit yeah. uh, menerjangan, yeah. berdebar-debar yeah. gimana gitu ya? Yeah. Iya. Yeah. Uh, Menurut aku ini uh, apa tuh namanya titik-titik yang agak sedikit gerget di belah sebelah nanti? Belah ini. Belah ini. Yeah. Energi apa ki? Sini ada sosok wanita ya. Iya. Sosok wanita yang apa namanya? Pakai jubah putih kayak gitu ya. Bisa dibilang kayak kunilana kayak gitu. Selatung ini. Cuman agak serem sih mukanya gitu kan. Agak rusak gitu mukanya. Jadi saya lihat di sana. Gitu. Oh gitu ya. Iya, gitu. kayak gitu. Sebelas ya, saya agak merasakan kurang enak ya. Kayak ya. enggak enak nih. Ya, kayak ya. kaya ada yang mengawasi kita nih. Ya. Kayak ada yang mengawasi kita apa benar atau tidaknya itu apa perasaan saya saja atau memang ini buat Bapak nih buat narasumber apa merasakan hal yang sama tidak seperti kita seperti diawasi gitu ya. ya, ya. Seperti diawasi oleh yang benar-benar diawasi gitu kita seperti diawasi, oke kita untuk melihat sesuatu di sini pakai media tarot saja dulu ya, ya kita cari nah, dan burung-burung ini pun bakalan, iya sungai bakalnya mengarahkan ke sungai atau ke curug. Ya, kan harus ke bawah. Ya. wow ke bawah mah Ini herda pokoknya. Hmm? Oke, okay, kita akan memasuki bangkernya ya, bersama narasumber di sini ya, biar nanti mendeteksi ada makhluk astral apa di dalam sana, sama narasumber. Assalamualaikum, di sini banyak sekali kelelawar-kelelawarnya ya, jadi, jadi, jadi biasanya kalau diidentikan kelelawar ini menandakan. Memang ada sesuatu makhluk astral yang ya seperti itu ya namanya makhluk astral dan di sini pun terlihat sekali yang saya rasakan seperti ada Di sini kayak e, memang Pos ya, pos penjaga gitu ya untuk pos ya, tapi yang saya rasakan di sini kayak ada so e, kayak apa namanya tuh, kayak ada jasa yeah. yang pernah ditendang di sini gitu, tapi itu di zaman dulu gitu, tapi walau alam ya, cuman yang saya rasakan di sini kayak ada jasa gitu. Ini banyak kalau ada bus, bapak ini narasumber bagaimana nih? Energi yang di sini, Pak. Terus, benar-benar teliti di sini. Ini benar-benar bangkernya zaman Belanda ya. Uh, wah, benar-benar sangat-sangat menegangkan. Auranya pun benar-benar. Ini tempat benar. ini, Ki ya tempat ini lumayan uh, apa lumayan besar energinya gitu wow, wow. Allah di sini lumayan ini auranya di sini ya assalamualaikum tidak terlalu pengap seperti yang di sana hmm, cuman di sini yang saya rasakan sering dipakai sesuatu hal yang aneh ya hubungan suami istri Yeah. kayak dipakai kayak gitu pacaran oh, yeah. yang gitu sorry. pak sering oh sering ya <laughs> hmm. yeah. Sa saya saya ngelihat flashback ke belakang gitu genderwo tapi memang ini genderwo tapi genderwo ini bulunya tidak begitu mukanya kayak anjing gitu ki ya yeah. mukanya kayak anjing yeah. gitu ya tinggi besar tinggi saya me, me apa Menyarankan Buat Anak muda maupun Siapapun Masyarakat yang di sini Sempat melihat eh, anak muda Melakukan hal di luar nalar Seperti minum minuman keras yeah. Ataupun apa Masuk ke dalam sini Harap bagi siapapun Harap di, dijaga ya Jangan sampai yeah. terjadi sesuatu Hal yang di luar nalar malah kita harus uh, kalau orang Sunda bilang mah mulai iya. kita bangkitkan kita uh, bagusin lagi uh, bangkar-bangker-bangker kayak gini tuh supaya menjadi tempat wisata yang benar-benar tempat wisata iya. bukan di tempat di pasar kayak baik Kalau menurut Aki gimana nih? Ya mungkin kalau dari Aki n gitu memang mm -hmm. sih tempat-tempat sejarahnya harus kita lindungi harus kita bersihkan dengan sebaik-baiknya jangan dipakai apa namanya kemaksiatan atau dipakai atau apa namanya minum-minuman air keras atau gimana mm -hmm. uh, intinya gini aja kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Amin. ya, ya. Mendiri, mendekatkan kepada Allah dari hal-hal yang goib gitu kan mm -hmm. uh, gitu cuman dari pesan dari aki ya mungkin tempat ini E, kelihatan e, Astral banget gitu Angker banget gitu kan Auranya besar banget gitu kan Mungkin dari Aki itu aja Pesan dari Aki ya Janganlah dipakai tempat-tempat yang tidak baik kita Harusnya dipakai tempat-tempat yang Kita harus lindungi dengan benar gitu. Ya, kayak gitu Disini iya. tempatnya juga Di pohon kohonnya Ini iya. masih rindang banget Rindang nah, gitu. banget Enak banget kalau untuk seperti jalan-jalan e, gitu bareng keluarga ya. atau kayak refreshing untuk menenangkan pikiran menenangkan batin enak banget sebenarnya di tempat ini tapi ini ada sesuatu yang hal yang nggak enak ya di dalam dirinya itu e, tempat ini sering dipakai itu lagi ya mungkin zaman anak muda zaman sekarang ya, ya e, karena ya teknologi <laughs> ya. kalau bisa mah jangan sampai ada film-filman kayak gitulah supaya anak muda zaman sekarang tidak terfokus ke hal-hal yang negatif. negatif ya. Oke, okay, kita lanjut lagi ekspor. Oke, okay, penyelusuran kita malam ini cukup sekian ya dia. Ya. dan saya pun akan sangat berterima kasih Pak, terima kasih ya. Uh, uh, Kang, terima kasih udah mengizinkan kita ekspor di tempat ini, dan kita pun baru tahu kalau di sini tuh ada. Bangker, Belanda ya Dan insya Allah ada lain waktu lagi kita akan main lagi ke sini siang-siang Supaya suasana siang terlihat indah gitu Dan kita pun tidak berlama-lama lagi ya, Kyuk Ya udah, kita pamit aja uh, untuk semuanya Jangan lupa di-like, di-subscribe channelnya Nyai Tarot MNH Official Jangan lupa... Komennya ya, diketik-ketik tuh di jempolnya, tekan tuh lonceng abu-abunya. Oke, okay? nyai pamit. Wabillahitabi Khalidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.